Oh, mama, mama mau dicari. Tapi dulu waktu dulu itu, ini momo itu mau dicari tuh. Wow. Ah, biasanya aman nyandungmu cina kawin deh. Bener tuh? <tuk> Oke okay, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel buat teman-teman semua, kebetulan hari ini kita jalan-jalan lagi. Oh, nama jalan-jalan, oh, ukur jalan, dan hari ini seperti biasa kita ditemenin sama. Dari bersayap alias Nyi Mumu Di belakang kita ada juga Abang dan juga Teteh Kita habis jalan-jalan, habis ukur jalan sampai 40 km kali ya. ya. Ada ada 40 km. Kali kita istirahat dulu untuk muka timbel. Muka timbel kita makan, makan timbel coy. Hari ini sore ini suasana di Kota Subang kondusif. kebetulan kondusif ya, tetapi sedikit agak ramai sedikit rame ini perjalanan dari arah Jalan cagar dari arah selatan karena mungkin ini masih saat saat lebaran ya masih saat, -saat lebaran dan tentunya ini baru hari ke berapa ya Siap. hari ketiga lebaran hari keempat kali ah, oh, ya oh, oh, oh. jadi ini masih agak ramai karena arus Para turis domestik, para pasukan Bini Kali ini ramai banget nih. Ada yang dari selatan menuju ke utara. Ada dari utara ke selatan. nggak ah, tahu nih. Nah sementara kalau kita bolak balik aja dari utara selatan, selatan ke utara muter muter aja di tengah. Kita. Kali ini kita ditemenin sama Mama Humun. Mama Mumun tuh katanya mau cerita sama teman-teman semua Tidak. Apa yang mau diceritain? Ketika apa? Katanya Mama Mumun itu... Uh, dulu itu pengen dibeliin itu ya? Motor Mio Motor Mio Tapi... Ya tapi jika tiba dibeliin motor Mio dikasih motor Mio dan gak lama loh, kalau sama Kang jabat itu istri ada keinginan jangan sampai dibiarkan terlalu lama secepat kilat harus kita laksanakan langsung berapa menit Ma? Lima menit langsung motor mio nongkrong dalam genggaman. ada coba motor mio yang bisa dalam genggaman? Gak ada kan? Karena Jadi apapun yang diminta Sama Mama Mumun Dikasih Mau apa lagi waktu itu Ma? Mau apa lagi? Waktu itu mau apa lagi? Mau betong singa Ma? Boleh Mau air madur Boleh Mau wisma karya Ma? Boleh apa dia dapat Ma? Mama Mama mau dicadung Tapi dulu Waktu dulu itu Yang ini Mama itu mau dicadung Dulu itu Biasanya ah, ah. nyandung nyandungnya Cina kawin dia Benar-benar ah. Kenapa tuh sekarang jadi Jadi pun dicadung Sekarang oh. kenapa Kenapa Kenapa baya tuh mah, tak apa apa sekarang pun boleh wae tunjuk mah. tidak kita seperti, jadi bohong gak ada yang namanya madu mamah itu masih racun gak ada, atau misalnya ayam ngulubuda tidak ya namanya juga istri atau mah pasti yang suaminya yang mana mana juga mau atau mama, ah kalau udah jika jadi, kalau udah mau langsung aja portak ke Whatsapp, apa ya, jadi ke Bapak jadi. itu selalu terobsesi sama sama siapa? apakah jinjing? apakah jinjing? apakah jinjing? apakah umatnya apa sudah memiliki diri? kalau hatinya gembira ya? hah? tapi dah, kalau bapak mah yakin mamah mah hatinya lebih mulia daripada umah-umah yang di luar sana nah, itu... ya, kebetulan Subang itu rame banget, Mas. Coba bayangin sama Mama kalau kita jalan-jalan itu, kita bawa anak-anak, kita bawa madu Mama juga. Kira-kira seperti -kira apa itu, Mas? ya gampang, kita, kita kasih aja ini di modi, yang panjang ke belakang atau paling gak pakai rodaan nanti mah atau ya itu paling sator nanti kita tarik lah, kita lihat ke tukang, kan beper jadi seistirahat si kita di tukang itu? Uh, ya terserah baik. mama jadi buat teman-teman dulu itu teh Tadinya mau mau dimadu tapi asal madunya dia yang milih sendiri. Iya itu mah dipang milihin. Coba ya, dipang milihin, kan udah boga salaki. Mantu boga salaki banyak, banyak disandung modernan. Jadi kenapa sih? Mama begitu takut di Candung mah. <San> uh, Jadi ya. yang membuat takutnya apa? Ya. Nah tapi enggak ya, kalau buat bapak mah tidak akan ada yang terbagi mah barang kamu itu. Gak. Malahan akan ditambah dan dikali. Jadi baju lah, buat mama 100% buat istri muda juga 100% jadi 200% kan Tuh, jadi nambahan banyak bohong kata. kalau kata orang yang nyandung itu dibagi-bagi enggak lah ma. nah justru karena belum mengalami mama harus tahu sekarang takut karena belum ngalamin aja kalau udah ngalamin ya kelawat tuh. bener tuh. Eh, Bapak mau dibeliin apa sebagai sedekah? Mau, mau dibeliin lu kereta? Atau mau dibeliin angklung sama yang di sebelah kanan Tuh mah di depan mah Ini seploh hega mah Ini Ini apa? Aduh, pula itu barunya nyakamah mah nanya Aku tahu, kalau udah kesemak nah, baru nyakamah mah Kan kalau mamah itu takut terasa Kalau yang lebih muda mah katanya Terus? Yang ada dong mampah? Ya, ngikutin mau Yang mamah inginkan ajalah jadi, jadi Bapak nyandung ngga nungguin Mama yang nyariin gitu Mama saya bakal nyariin buat Bapak nanti istri muda Jadi Bapak gak nyari sendiri Ya kalau ngerti sendiri mah, kemarin selingkuh hatta Bapak ngomong ke Mama deh Dek nyandung tapi mau selingkuh Dek nyandung tapi mau selingkuh dulu waktu kita mau nindah juga perjanjiannya gitu kan asal lama asal selingkuh jadi sekarang nggak selingkuh? jangan nggak tuh, jangan sampai selingkuh kalau sama yang mana-mana selingkuh? bukan kalau gitu mah makan ayam aja <SILENCIO> Nah. <csolun> gitu. bapak, dulu ini bapak satpam kita pak dan pak polisi itu sekarang pak bagus bagus sekarang Pak jadi bapak satpam bapak security udah pakai pakaian seragam kayak pak polisi Tuh, di depan si Bebek buka ma. ya, Pak? Tasnya tadi si Bebek ma. si Bebek kan? Tuh, nanti Bapak mau ditip salam ya, ditip sama Bapak Itu lagi gemar, tapi sayangnya diterusin sama Bapak Oh, banget bukan. dan kita udah udah diawali dengan Bismillah cinta tuh Oh mau mamah narik di candung Eh hey, siapa di candung ma? Oh, nih, orang berapa orang kira-kira? Dua atau tiga? Kan bapak ma? Yaudah, tungguin aja. Nah, Ropotnya, Mama. Nah, cepat gila menyiapkan rokok jeruk. Nah, juga kalau Bapak Benin nyandung, Mama pasti cepat gila nyariin buat salon matinya. Tapi juga menyenang di anjung Cara manya Secara orang, moga mobil menang anjuk. Ya, Pak. Hehehe <hiss> oh, oh, Siap lah Tuh, oh, jadi Bapak mah yang boga mobil nonton di Harim mah Dan sesuai dengan mimpinya Bapak Punya mobil yang gede, kayak mobil elem Oh, okay. Jadi kayak KB, Bapak bawa Di bawah katinya, Bapak bawa adruk katinya Kayak baju, ayo lomari naon, kasur bawa di karena permain sulit biar muat ya nah permain sulit biar muat jadi harus pakai yang long arm long saktis mah kayak mobil elab yang di 90 itu kan nanti dari mama sekarang udah punya 2 anak yeah. nah dari kedua nanti punya 2 lagi Jadi ketiga nanti lagi dua tempat 2 jadi delapan 8, 8, 8, delapan ibunya empat dua 12 12, padan pakai angkot um angkot okay. yeah. <laughs> um um 7, 5, uh, um <laughs> oh, angkot angkot kaya, <laughs> jadi Oh ya gitu sama Mama kalau kita jalan-jalan Kebanyakan Nepotlah ya, Nepotlah Nanti kan bocah-bocah si abang, tete mal rewel kayak mana nunggah Yang mereka-mereka ini anak-mereka masing-masing Abang, Mama dulu Dulu ngomongnya ke Bapak kan Anaknya mau diurus sama Mama Apa Kau dapat ya. ya, tinggal tungguin aja sih, mama nyariin, mama kan yang nyariin buat bapak. Ya udah tungguin aja. Ya Allah, abu netas, surga ke sambu, mas. Abu penonton, surga kuci mumun, mas. Pokoknya manggus, kemana? Nurutan, malah kau cuci mumun. Jadi, guys, malah kuat, kuci mumun lah Nah, ya, ini nanti. buat teman-teman kita sudah di hmm. jalan tol nih. Waduh, hayo Syahrini. Hayo Syahrini lewat mahal. euy. Syahrini lewat. Gedang ya, dengan mah aja ini. Bu bendahara ada Budiharan dudungnya di belakang terus ibu Budiharan. Kamu yang teh. Ibu sekarang udah kelas berapa? Kelas berapa teh? naik kelas tiga ya teh. Ini kita sudah dekat ke jalan tol. Sudah mau. Ah? Bapak Teh karena mamah udah baik banget, udah mau dicandung, bapak Teh pengen beliin mamah nanas. Mau nggak ya. Pak? mana Tuh mana tukar ganas dahulu, inilah yang ketemuan. Ya. Nanti, nanti cariin nanas yang paling gede buat mamah, Kak. Ya. Nanas untuk mengurus asuransinya? Ya. Tuhan nasna cepat. Wah, ganasnya mahal murah itu, emangnya. Ah terus mending beli sama mangga sih, gak namanya. Beli uh, apa? Jadi kita lanjut penonton, kita kayak jadi beli ganasna. Jadi hadiah buat mamah mumun, kita mau beliin. Oh, Coba kurang sae hat di mana, Mama? Heeh. Oh, oh. dia bisa diganti-ganti sesuai yang mau ngasih, coba. Oh, oh. <laughs> Pokona kagitu udah, we deui lah Mama mun pak Ah, aya motor Mio. bului Teu dilakeun pisan eta mah. Aya motor Blade teu dilakeun. Aya mobil, sarua oge okay. teu dilakeun. An barengung ka teh hulu kereta kalau ada tempatnya, jangan bergerak jadi, Pak Mande perlu lokomotif otim deh buat nanti jeruk buat huh? nanti jeruk buat nanti jadi besok kita buat kontennya ngurus panu, bisuk-bisuk ya ah sokarunya, bocah-bocah, bocah-bocah e -e. jadi bapak mah sokarunya sama mafteh lamun, terus amandian manu serangan, lamun yangmu serangan, des, agar mata teteh ya allah segera dipanggil ya reba ya pahamajikan ahli surga dan ambikin pak, amin mama abal diluhur ayah mah ketika malam hari diluhur ayah naon pak? bintang, ada bintang tetapi bintang yang ada di langit itu lewat karena kamu itu bintang <tos> di hatiku beb <babe. tos> Lah. Ya, di sebelah kanan nanti ini ada sao mama muda kata siapa, ya, sao ya, Kak? muda. Mama iya, mama mama. Iya, pada